Halo guys, selamat di channel Duamin atau YouTube Davi. Jadi kali ini kita akan memecahin balon warna merah ya. Guys, Jadi, balon merah itu diisi air sampai penuh, penuh dan pecah akhirnya. Kita akan eksperimen yang ketiga kali kan yang pertama yang di belakang. Gitu. Pecah. Yang kedua itu pecah di luar yang karpet dan sekarang di terpal ya sang gak cukup uh, Davi, Nailaji dan Tapi sama Neng Host baru atau Ya gitu-gituan bang Oke kita langsung aja cus ke videonya Ayo sama Naila Ayo Ayo peluk peluk Udah ada Ayo sama Neng Peluk Ayo <tuk> sama Neng Ayo sama Neng sama Rena ya siap, siap, mendekat, mendekat sini, mendekat. Aku ya. ya. ya, dekat sini. Siap, diam ya. Sini, sini, sini. Siap ya. Diam ya, siap, baik, baik, baik. Astaga. Kok secepat gitu? Pesirena itu tuh, nih, cakep banget. Ayo, ayo. Siap ya. Ayo, ayo, pegang. Pegang. Pegang. Lihat mana nih? Oh, gini. Bibirnya kacak. Oh, kok oh, enggak? Yuk, kita ayungkan di taman dulu. Lihat, guys. Lihat semuanya aku kena kena kacamata kel. Kaca lihat nih. Lihat nih, kacamata Lihat nih, lihat nih. Kacamata aku. tapi juga laki. kecepetan, cuy. lihat. Kone juga ada Paling ngebasah siapa? Aku. Aku enggak, aku enggak.